Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Lest Lovers Dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe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 Kita lihat juga ada vitamin semalam Persahabat yang baru diunggah Masya Allah ketawanya Papa Bilar nyah banget persahabat ya Kita pun yang melihatnya ikut bahagia Masya Allah saya selalu Papa B Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik nanti nah, doa terbaik selalu kita berikan Untuk Leslar Family postingan ini pun diunggah kembali Oleh akun Q-Kalm Ada kalimat caption yang dituliskan Kata Kak Bilar Dia mau main bola jam 6 pagi Rajin banget pagi-pagi main bola, emang main di mana ya, guys? Apakah nanti main di Madinah bareng Habib di sana pas umroh? Wah, masya Allah, hanya doa terbaik saja yang kita berikan ya untuk idola kita, dan kita lihat juga banyak tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Irawati, 75 mengatakan, "Masya Allah." Lagi ngebahas sholat nih, semoga istiqomah Papa Bi, terima kasih vitamin Bang Azwin, bimbingan marwah ini memang best, katanya tuh, Masya Allah Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram Lesler Isabella67 Aku masih bingung, jam 6 pagi main bola, main bola apa, katanya tuh ya Kita lihat, jawab dari Keep Calm. iya sama, mungkin mereka paginya ada jadwal main bola lagi, mungkin di marwah Wah, wow, masya Allah banget ya. Lagi ngomongin buat main bola di Madinah kali, tuh persahabat dia ya doakan. Semoga ada kejutan bahagia yang kita dapatkan, langsung dari Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat dia ya spesial diunggah Kak Nova. Baru saja mengunggah potret kebersamaan dengan keluarga main salju bareng ya di Jepang, masya Allah. Namun kita dibikin salvok dengan slide berikutnya nih, ada nama Leslar di atas salju. Ukiran nama Leslar ini spesial di tanggal 24, langsung disuguhkan, dihadiahkan oleh Kak Nova. Masya Allah, terima kasih Kak Nova yang sudah sayang Leslar. Kita bangga dan pasti kita selalu bahagia. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova Pratiwi. Turun salju untuk yang pertama kalinya di musim dingin Gak usah jauh-jauh mainnya, di taman rumah juga bisa main Sebelum turun salju dinginnya sampai ke tulang Tapi setelah turun gak begitu dingin Katanya, Tuh Asya Allah, Sehat selalu ya untuk keluarganya Papa B dan Bunda Lesti Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Spesial banget nih persahabat ya Spesial di tanggal 24 Happy Mount seri Leslar yang ke-29 Masya Allah Kemudian juga persahabat kita lihat di IGs-nya Kak Rivi Kak Rivi mengunggah sebuah postingan nih ini kata-kata bijak-based attitude Jika seseorang memperlakukanmu dengan buruk Maka perlakukanlah dia dengan baik supaya kamu jangan meniru dia, tapi dia yang meniru kamu. Luar biasa banget ya selain Kak Rifi, ada juga kata-kata dari Kobas di tanggal 24 Desember ini. Kata-kata bijak dari Kobas. Iman percaya kepada apa yang tidak Anda lihat, tetapi Anda yakin hal itu akan terjadi. Sebaliknya, ketakutan adalah percaya kepada apa yang Anda lihat dan Anda yakin hal itu akan terjadi. Basuki, ini keren banget ya kata-kata setiap hari Kata-kata mutiara, kata-kata bijak dari Kobas Insya Allah, luar biasa the best Mudah-mudahan sukses terus untuk Kobas Mudah-mudahan juga bersahabat ya kita mendapatkan Kabar baik dari idola kesayangan kita Tetap stay tune ya di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan info Info menarik terbaru lainnya dari Lesti dan Rizky Bilar Ini video informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh